Oke okay, guys, assalamualaikum guys. Coba lagi dengan tukang najur guys. Lingsang, huh. ya guys. Huh, kebos kuling sangi ya, bos. Tuh, Lupane lagi pada umpan nih apa cacing. Terus ngeliat tidak najur ya najur ya. Usung gak pas sekat. Nah, Kayak kakakku gak pas patang buluh. Ini gak pas sepuluh bahasa kakak. Oke okay, guys, Oke okay. Gak maneh kayak masangi sih kian teleng ya, di masangi. Eh jangan lupa syukur ya, ipul Anas channel. Kalian seneng kan kayak Wah PS channel ya? Si bentuknya kayak teleng raina kayak kayak raina kayak. Wah, oke. Okay. Tukang mancingnya nangan -nang ngesor lah, buah. Sekarang inyongnya ya. Ah, oke okay, guys, guys. Huhu. Selamat berjuang guys. Hmm. Oke, okay, nggak ya, sampai Ini cair. Okay. ini bos proses pemasangannya bos. Aduh, Nah, di anak asam. banyak, manis, cacing gila, bos. 行きます行きます行きます。 bit. ya, ai, ai, ai, hmm. hah? Guna kaget teman deh. Hah, Padar? jelaslah, ini dia. Ya. di Pak jelas noh jelas noh gue tenang polan main di situlah <tik> entang suruh ngowor ku lah ada lah melakukan bunuh banyi nge-nge-nge tradisi tadi ya wis-wis Hah? ini batas ikut aku kan lagi ya setelah ya Nampak angal di. Sop, tirunan gol ke sisi ke sup, tirunan ke oke, oke, lo, lo, lo, oke, ini lo ya. Kita ajur mbok Kita ajur mbok kowe? Iya. Ha? Iya. Uh -huh. iya. Jeng goyang we? Goyang. Iya. Oh, paling... <laughs> ngert -ngert. Bermat. <laughs> Bermat. Lulutnya boleh, asih boleh, sup, asih ya. boleh, ya kan? Cuma, eh, oh, ngego, <hesitation> ke aku mau pokok lah, kasih asih, tipe dapat gas, eh gas, gas, bulut gas, di eh ini udah ada buktinya guys kita bikin aja ha ngapain dalam-dalam guys guys baru belum kepasang tiga ini biar rencana ini iri ini aku semua ini di samping saya pula ini aduh gak jelas ini Dia udah niliki Aku belum niliki nih Tinggal dulu lah Kalah strike dulu bos Kalah strike Karawa gimana Hah oleh belut, cici, ya oh, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, kau, Dapat nge-guys, mending pas, guys. Gimana sih ini, guys? Gimana guys? pula, guys. Tuh, guys. Cero, guys. Ah, telas panik, guys. guys.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 rela langat bau bau, guys. Heh, ya, guys. Bau bau, guys. Oh, jelas ini, guys. Enggak jelas ini, guys. Dapat bau-bau. Kolu oh, ini guys. Duh. Hah? Huh. Weh. Tuh bau umum, guys. Wah gimantos udah melut guys Umpan aja ngolih jelang lo libau Wuhhh udah melet malah lo libau guys aduh ah. ya. Oke, bos iya ki iya akeh umum dia ya. oh. ending terakhir. Lisi bolong uh. bolong toksik lisik Bulet iya, Cuman sayang, guys, track ke orang orang video, guys. iya gitu. ya. bunder mm. cuman lumut. Bunda, bunda banget? Iya, cuman lumut. Uh. Uh. Cuman lumut <laughs> <laughs>